istriku suka ngomel Ustadz rumus menghadapi perempuan istriku suka ngomel Ustadz rumus menghadapi perempuan suka ngomel diam gak usah aku jelaskan kalau dia ngomel diam bertanya diam saja biar aku jelaskan gak masuk di akalnya. apalagi kalau dia bilang pokoknya, pokoknya aku diam saja Dijelaskan satu muncul pertanyaan dua, dijelaskan dua muncul pertanyaan tiga, dijelaskan empat muncul lima. Tuntas semua penjelasan, dia ungkit lagi itu ya, lima tahun yang lima tahunnya lalu. Hehehe, eh, itu perempuan itu. Lebih diam. maka ini sahabat mau melaporkan kepada Umar supaya Umar memanggil istrinya begitu dia dekat dengan rumahnya Umar dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya oh enggak jadi Umar aja dimarahi pulang dia besok ketemu ya Amirul Muminin saya lihat kemarin anda dimarahi istri kau senyum-senyum dengar jawabannya dengar ini semua laki-laki dengar pak apa jawaban Umar begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil melahirkan dan menyusui anakku jawab hamil ibu-ibu masih ingat waktu hamil ibu? masih ingat? Enak nggak? Apalagi ketika usianya. Ibu berapa bulan hamil, Bu? Berapa? 9. Pernah Bu, ibu selama hamil tengkurap. <laughs> Tujuh bulan tengkurap nih kayak prabu. <laughs> bayangkan, Bapak-bapak bayangkan 9 bulan itu istri kita tidak tengkurap. 9 bulan tahan. Bapak satu bulan aja nggak tengkurap pusing. <laughs> tuh hebatnya perempuan jalannya setengah mati, uh, oh, oh, oh, sudah mau keluar pak, ibu ah, ya ah, ah, ah, ah, ah. eh, bu, paling kita menderita kalau istri ngidam. Ada yang tanya ustaz apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang ngidam apa istrimu. Lepian nanti tidak bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari poster. Berhenti kau, di kau berbohong kau istrimu itu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9 setengah 9 naiklah di atas lemari bawah sa. Saya ngomong turunnya kau melakukan itu yang kedua Tata Umar begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anakku ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? masih? ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? mantan-mantan istri bufati keluar kau nak? oh tidak terakhir ini pak tau buat mau lagi hamil terakhir ini pak 7 bulan kemudian Coba bayangkan. Yang ketiga, kata Umar, Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang menyusui dan membesarkan anakku. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Waktu tum tumbuh giginya. <terutup dan menge -tumbuk> <terutup dan menge -tumbuk> Ada kira-kira ibu menyusui, gigi. Hei, lepas kok gigi kepala. <terutup dan menge -tumbuk> Ha. <utan> Buna lepas dah. Siang dan aja, malam. Tu kasihan itu ibu. Itulah sebabnya sehingga Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, setelah Allah dan rasul siapa yang setia Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibu mu. Setelah itu siapa? Ibu mu. Setelah itu siapa? Bapak mu. Kenapa tiga? Karena ada kelebihan perempuan tiga yang tidak bisa dilakukan kita laki-laki Apa itu? Hamil, melahirkan, menyusui Maka tiga eh, Ya siapa ya Rasul? Ibu mu. Siapa lagi? Ibu mu. Siapa lagi? Ibu mu. Setelah itu siapa? Bapak mu. Ibu, ibu, ibu, bapak Berarti tiga ibu, satu bapak